Baby bus. Kita harus menjemput teman-teman kita. Ayo berangkat. Halo Mio Mio, naiklah ke mobil. Wah, duduk di mana ya? Ayo kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Mio Mio sudah naik. Ayo berangkat. Tujuan berikutnya adalah supermarket. Palang pembatas hanya bisa diangkat setelah menyelesaikan teka-teki. sudah sampai di supermarket guru minta tolong kita untuk membeli barang di supermarket dan membawanya ke sekolah aku ingin pergi membeli buku dan tas sekolah pilih keranjang belanjanya Wah, wow, kalau pergi ke sekolah, kita perlu barang-barang ini ya. Ayo kita cari bersama-sama. Tas sekolah benar, ini dia. Tempat pensil. Wah, wow, masih ada yang belum dibeli. Ayo kita cari. Pembersih tangan. Buku tulis. Tempat minum Selimut Bantal Perhubungan uang ke dalam laci Semuanya sudah dibeli Terima kasih atas bantuanmu Semuanya sudah dibeli Ayo naik ke mobil Halo Baby Bus Halo Kiki Naiklah ke mobil Wah, wow, duduk di mana ya? Ayo, kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Kiki sudah naik? Berangkat! Tujuan berikutnya adalah studio foto. <susuruh> Sudah sampai di studio foto. Guru minta tolong kita untuk mengambil foto dan membawanya ke sekolah. Pergi untuk mengambil foto. Kalau mau foto, kita harus pakai baju yang bagus. Ayo pilihlah. Nyalakanlah lampu di atas Klik kameranya untuk mengambil foto Wah, baik sekali fotonya ya Wah, pakaian ini sangat keren ya. Ayo kita coba pakai. Nyalakanlah lampu di atas. Wah, pintar sekali fotonya. Terima kasih. Sudah ambil fotonya. Ayo kita berangkat. Halo Bibi Bas. Halo Lulu. Naiklah ke mobil. Wah, tuh di mana ya? Ayo kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih Lulu sudah naik Berangkat Selanjutnya kita mengantar teman-teman Busnya sedikit kotor Tolong bantu aku mencuci dan membersihkannya Selamat datang di tempat cuci mobil Ayo bersihkan mobil Pertama tarik penyemprot air untuk membilas lumpur tombol untuk semprotkan cairan pembersih. Gosok mobil hingga bersih. Mobilnya bersih Kamu seperti seorang ahli Baby berangkat Baby Bus Halo Zen-Zen, ke mobil Wah, duduk di mana ya? Ayo, kencangkan sabuk pengamanmu Terima kasih Semua teman-teman sudah diantarkan Berangkat, tujuan berikutnya adalah rumah sakit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 Tes pendengaran. Dengarlah, suara hewan apa ya? <tuk> Bebek Ayam Jantan Elektrokardiogram. Kumpulkanlah menurut warna yang sama. Benar, di sini. Klik tombol berwarna kulit. Benar, ini dia. Tas kesehatannya sudah selesai. Detak jantungnya normal. Terima kasih. Tes kesehatannya sudah selesai. Ayo kita berangkat ke sekolah. Bagi sekolah, teman kanak-kanak, anak-anak semester baru dimulai. Selamat datang di teman kanak-kanak Kiki. Silakan berbaris dulu ya. Masukkan zenzen ke barisan, masukkan lulu ke barisan. <Song> Hehe, iya. Halo, baby bus! Halo, teman-teman! Nikmatilah harimu di sekolah dengan penuh ceria. Selesai sekolah, akan ku lagi Ini adalah kelas belajar Mulai sekarang, kita akan belajar di sini Ayo kita lakukan perkenalan diri Saya ibu guru Mimi Aku Miu Miu Aku senang membaca buku Aku Kiki Aku paling suka bermain denganmu Uhuhu, Aku jangjang -jang. Aku suka main bola Bokalulu, aku suka sekali menari Kiki, Mio Mio, Zen Zen semuanya ingat kan? Mulai sekarang, jadilah teman yang baik. Ayo kita hiasi kelasnya. Gantunglah gambar di dinding. Gambarnya bagus sekali ya Kelasnya jadi indah Saatnya bermain dengan mainan Ayo pilihlah mainan yang kamu suka Mainlah dengan mainannya Aduh kok aku pusing ya Aduh Baiklah, aku ke sana ya. Tetap di sana ya. Tunggu aku. <tip> Hehe, akan kutunjukkan kemampuanku. Hehehe. <tip> Wah, wow, sangat seru! Wah, hebat! Apakah kamu suka mainan di sekolah? Wah, seru sekali! Ah, aku ingin main lagi. Ayo bawa semua dan rapikanlah. Saatnya makan cemilan. Ayo makan cemilan bersama-sama! Ayo makan! Baik ya Wah hari ini kalian semua keren ya Ibu guru akan memberikanmu hadiah bunga merah Terima kasih Ayo bantu Ibu guru membaikkan bunga Terima kasih Ayo bantu Ibu guru membaikkan bunga Terima kasih Terima kasih. Wah, waktunya pulang. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Hehe, iya. Ketika pulang ke rumah harus hati-hati. Sampai jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa, Sampai jumpa lagi teman-teman. Baby bus berangkat. Ayo kita antarkan teman-teman kita satu persatu dengan aman. Miu-miu sudah sampai. Halo, baby bus! Sampai jumpa besok, Miu-miu! Baby bus berangkat. Ayo, kita antarkan teman selanjutnya. Kalau lampu merah berhenti. Kalau lampu hijau, baru dia jalan. Sampai Halo baby bus Sampai jumpa besok Kiki Baby bus berangkat Ayo kita antarkan teman selanjutnya Lulu sudah sampai Halo baby bus Sampai jumpa besok dulu Baby bus berangkat Ayo kita antarkan teman selanjutnya Zenzen -zen sudah sampai. Halo, baby bus! Sampai jumpa besok, Zenzen. -zen. Halo, anak-anak semuanya! Besok akan jemput lagi, ya.